kembali lagi bersama saya sendiri di sini saya akan merilis aplikasi yang sangat sangat-sangat teramat ya begitulah di sini kita mulai perdagangannya kita lihat dulu Coba kitalah turun. Ingat bermain seperti ini tidak dianjurkan ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau aku demo. Yang penting jangan beneran. Tapi kalau beneran enggak apa-apa sih. Kalau kan ditangkap kayak Indra ini, Indra koncol apa-apa. Kok malah naik gitu kan, guys. seperti ini bakal naik sih. Kita apa namanya? Kita hal ini naik dulu abai karena itu para binatang buas itu coba kita lihat apakah akan naik, wuih sebenarnya ini naik ini naik nggak? Ya. sini kalau naik kita beli pajero ya, ke akun demo gas uh, masih tetap naik dia ya. tembus nih Abg <tuk> oh, batuk dikit. Ini kayaknya bakal naik nih. Wah ini bakal naik guys. Sepertinya kita nggak los lagi nih. Wah naik ini guys. Wih naik ini. Naik ini guys. Wih tenang aja bro jurus alin saya gak pernah salah ini, tapi kayaknya dugaan saya bakal turun sih ini wah masih naik nice sih Tidak, kita lihat dulu lihat dulu ada setengah tahun, kita lihat dulu setengah tahun, setengah menit oh kayaknya bakal turun kita alin in diturun gak mungkin kalau gak turun, pasti turun gak turun, tak pukulin Leon ya ini turun guys nih lihat nih, turun nggak mungkin kalau nggak turun malah naik as tegurullah sorry, sorry sorry sorry salah menduga wah naik ini guys aduh aduh rungkat rungkat nggak gini sih ini konsepnya harusnya harusnya kita tadi dan alin dulu tapi nggak apa-apa guys tadi kita habis menang nggak usah takut kalah bukanlah akhir wise apa saya bilang kan turun juga akhirnya wis ini kemungkinan menang lagi nih kita nih feelingnya nggak bakal nggak bakal salah lagi pokoknya feelingnya bakal benar nih wis mantap naik lagi guys ya bisa dilihat itu di atas token demo itu naik tuh apalagi makin akun beneran kan wis siap pakpol siap mencari anda tidak dianjurkan tapi nggak apa apa kalau main-main gini mah. buat ngelain gabut aja ya enggak. ini kita taikin aja guys. jangan lupa taikin terus Nyampe ada kata. nah ini dia nih. langsung kita berhenti. Bentar lagi naik nih hati-hati nih. Piring saya nggak bakal salah guys. pasti naik nih. Ini baru gertakan doang turun-turun dikit, dikit doang, gak banyak nggak. Ah, ini kuda.